Jangan Bapak dir, bapak du, panang diri gagas-gagas nyidaya kanang baik ame kalampi panjepengan tika lapa mapatat nami anci batuli dengan barara baragukat. Iya, udah nyarap kepeng pimpinan babore, panang diri mang balas banyu kapage sama dia. ala masuk irumis alafu panyokatu gua natnari mua masa intinya nyari ngampak bagala galo hati babua bui ka pagi sama di Ya apa nang nang kuk mang tudap ini para mereka kok semuanya sorak diri sarabisnya, apapun kak pale, kak nimu, kak gompo, ka kak lopo, kak panamuk bukit nang tinggi, panlok musuh nang bukit bawah ngarumah nek lopo. Lopo begit palfur dirinya buta untuk tuah injak rajaki Ka rumah tengah. Lompat panah yatm kau panjangat nan pat mang Lompat seko semuanya suratmu diri sarabisnya injak nggak untuk tuah rajaki minta kaya raya rama berhasil selamat. Selalu tina dua ada, anak ngatanga satu dah laman pangekiat tu ngarang Di dalam kampung lamannya nuana ngari kapale Bapak dulu Panang diri gagas-gagas Nyiraya kanan baik ame kalampi Panyong pengantik kalapa Patas ame anji batulir dengan barara Bukatmu